Kabar kedekatan Marcelui Dianto dan Selina Evangelista belakangan ramai diperbincangkan publik. Banyak para youtuber, podcast ataupun acara TV swasta yang mengundang mereka berdua. Sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan resmi antara hubungan mereka berdua. Sampai-sampai netizen menyebut bahwa hubungan keduanya hanya settingan belaka demi mendongkrak popularitas. Mewakili pertanyaan publik, Ruben Onsu belak-belakan bertanya tentang hubungan mereka dalam acara ketawa itu berkah Dijelaskan bahwa Marcel hingga kini belum pacaran dengan Celine Evangelista Kalian kan sudah berpacaran dan viral, tanya Ruben Onsu Kita belum pacaran, saya merasa iba melihat seorang perempuan yang sedang berjuang untuk keluarganya tutur Marcel Witianto Dirinya juga mengungkapkan bahwa hanya sebatas kakak adik. Pernyataan itu pun membuat Selin Evangelista kaget hingga dirinya pesimis. Apa karena status Selin seorang janda? Namun tidak bisa dipungkiri kalau pihak Selin sendiri pun berharap lebih dari Marcel. Sosok Marcel yang periang dan bertanggung jawab membuat Selin luluh akan Marcel Widianto. Seperti saat ada keluarga Celine yang meninggal, Marcel sempat sempatkan datang membantu padahal baru pulang syuting. Ujar wanita cantik jeda Stephen William itu.